Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau malam teman-teman yang menyaksikan channel NKTV Media Dari detik finance, siap-siap cek rekening, subsidi gaji 1 juta ditransfer pekan ini Kementerian Ketenagakerjaan akan memproses transfer bantuan subsidi gaji atau upah 1 juta mulai pekan ini Transfer subsidi gaji akan dilakukan bertahap Pada tahap awal ini akan diberikan kepada satu juta calon penerima bantuan kita usahakan pekan ini ditransfer. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan sekali lagi. Kita ingin cepat dan tepat, kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi kepada detik.com, Kamis 5 Agustus 2021. Saat ini data 1 juta pekerja di BPJS Ketenagakerjaan diterima Kemenaker sedang diperiksa sebelum ditransfer subsidi gaji. Sementara secara total penerima bantuan subsidi gaji 8,7 juta orang. Pemeriksaan itu dilakukan dalam beberapa tahap, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebutkan sejumlah tahapan yang akan dilaksanakan kemenaker ketika menerima data calon penerima subsidi gaji dan BPJS Ketenagakerjaan. Data calon penerima BSU akan dicek, discreening oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar sesuai dengan format sehingga menghindari duplikasi data. Data yang akan diperiksa adalah nomor rekening, nik hingga sektor pekerjaan. Nantinya peserta yang mendapat subsidi gaji adalah pekerja yang berada di sektor usaha, industri, barang, dan konsumsi, trans transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, melakukan pemadaman data penerima dengan bantuan pemerintah lainnya. Oke, mudah-mudahan... Benar-benar terrealisasi subsidi gaji satu juta yang akan dikucurkan oleh pemerintah ke rekening-rekening yang sudah terkonfirmasi bahwa penerimanya rekan-rekan pekerja yang bergaji atau berseleri tiga juta setengah per bulan. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe guys, tekan tulisan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya, tekan juga notifikasi tanda lonceng, supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video terbaru saya, dengan menekan tulisan subscribe berarti Anda mendukung channel saya, terima kasih.